Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat malam sahabat Semberwing TV bertemu lagi dengan saya Pedianto uh, kali ini saya coba menanggapi komentar dari mas Agus seperti di video saya sebelumnya uh, beliau menanyakan Kang bagaimana sih uh, membuat alarm untuk motor kurang lebihnya seperti itu namun uh, saya tegaskan bahwa sebelumnya saya belum pernah membuat alarm untuk motor namun uh, untuk merespon uh, sahabat-sahabat Semarang TV Saya uh, coba mencari referensi dari video Youtubers, uh, YouTubers yang lain uh, Saya menemukan bahwa ternyata untuk membuat alarm uh, Motor itu tidak terlalu sulit uh, Seperti yang kita bayangkan uh, Bahkan biaya untuk membuat alarm motor pun tidak terlalu mahal Bahkan dalam video tersebut saya menemukan bahwa untuk membuat alarm motor saya hanya membutuhkan modal kurang lebih Rp 2.000-5.000 Dalam video tersebut uh, kita memanfaatkan uh, klakson yang ada pada motor kita nah, uh, Oke okay, uh, kita langsung saja prakteknya uh, kita lanjutkan baik uh, sekarang kita coba uh, mengenal bagaimana sih uh, instalasi dari klakson nah kurang lebih uh, instalasi klakson ada dua macam mohon maaf kalau misalkan salah ini uh, kemungkinan uh, gambaran saya yang pertama ada tipe motor yang uh, cara bekerja klaksonnya seperti ini klakson itu ada dua pot satu dua nah yang pot satu ini lari ke e, kutub positifnya e, aki dan yang e, satunya lagi lari ke saklar klakson yang biasa kita pencet di e, setang bagian kiri e, kemudian lari ke negatifnya aki ada juga motor yang klaksonnya, dari uh, pot satunya itu lari ke positifnya aki dan uh, kaki klakson satunya lari ke saklar klakson yang biasa kita pencet kemudian lari ke negatif, uh, kutub negatifnya aki dan ke bodi atau rangka motor nah Konsep uh, atau instalasi ini yang uh, kebetulan ada di motor yang akan saya buat alarm nanti, maka saya akan memakai uh, uh, gambar ini sebagai acuan saya menjelaskan bagaimana cara membuat alarm motor. Yang pertama, kita harus membuat saklar alarmnya, kita beli, atau kita, kalau sudah punya, kita langsung buatkan di sini. Kabel yang satunya kita coba langsung uh, sambungkan ke body. Ini larinya ke body. Kita bisa langsung, misalkan atau langsung ke sini boleh. Nah, jadi intinya salah satu kabelnya kita sambungkan ke body. Kemudian yang satunya kita arah ke, uh, kita sambungkan ke kaki yang satunya. Jadi dengan kata lain kita telah membuat hmm, atau memparalelkan saklar klakson. Di sini ada, di sini ada. Yang satunya saklar klakson, yang satu saklar untuk alarm. Oke, e, selanjutnya kita coba membuat saklar alarmnya. Baik, e, saya sudah beli saklar. E, dua kaki dengan harga Rp2.000, kemudian saya beli kabel 1 meter, kabel serabut warna biru, e, harga Rp3.000, saya potong jadi dua. Nah, kemudian e, di sini kita coba menghubungkan atau membuat saklar alarm ya, kita sambungkan satu kabelnya ke kutub saklar oke sudah tersambung kemudian kita sambungkan juga e, kabel yang satunya ke e, pot switch yang satunya oke sudah tersambung semuanya e, akan lebih aman atau lebih bagus kalau e, ini disolder ya solder uh, oke okay, berarti ini sudah selesai uh, ingat kita memakai konsep instalasi yang ini jadi dari ini ada saklarnya kemudian nanti kita cari uh, kaki klakson mana yang larinya ke negatif dan kita nanti akan sambungkan satu kabelnya lagi di bagian bodi ini oke kita langsung ke praktek ke motornya baik teman-teman eh, eh, sekarang kita sudah berada di depan motor yang pertama kita lakukan adalah mengetes motor kita kita kita tes oke okay, kita udah nyala sekarang kita cari uh, cari traksionnya kita buka setengah kutub kutubnya atau slot kabelnya sampai bagian Uh, slotnya kelihatan oke, okay. okay, kita kelihatan. Kemudian uh, ujung kabel yang satunya kita langsung ikat ke bagian bodi, okay. kemudian uh, posisi kontaknya kita onin. dan ini kita hmm, kita -kan. oke okay, udah posisi on nah kita langsung cari slotnya dari antar di antara dua slot ini nah, mana yang klangsnya bunyi ketika kabel ini disentuhkan oke okay, ternyata yang itu Oke okay, berarti kita udah ketemu kita matiin kontaknya Kalau udah dimatiin kontaknya Kita lepas saja Slapnya Terus kabel ini kita sambungkan ke slapnya Atau ke bagian lempengan kutub hmm. Kutub Klakson lebih bagus, kalau lebih bagus, kalau hmm, disolder ya, kalau udah <tuh> diikat langsung kita masukkan lagi slotnya. Oke, sekarang hmm, kita coba nyalakan. Dengan dinyalakan apa alat bunyi 1,2,3 Satu dua tiga. Oh, berarti kurang kencang. Oke, saya kencangkan dulu kabelnya. Mama. Oke, kita coba lagi. Satu dua tiga. Oke ketika klakson di uh, on-kan, uh, klakson akan bunyi ketika kontak di on-kan. Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillah pembuatan alarm untuk motor sudah selesai. Semoga Mas Agus Besti dan sahabat-sahabat Sembongi TV semuanya uh, mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Uh, saya tegaskan bahwa uh, untuk penyambungan kabelnya akan lebih bagus dan lebih safety dan uh, kalau uh, dengan disolder kemudian untuk memposisikan saklar uh, seharusnya di tempat-tempat yang mudah kita jangkau namun orang lain tidak tahu agar lebih aman dan jangan lupa uh, bagi teman-teman yang memang belum paham dan belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan boleh e, memanfaatkan kolom komentar, nanti kita sharing di situ. Kemudian, jangan lupa tingkatkan sodako, tingkatkan kita berdoa, agar kita selalu diberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Semoga kita terhindar dari e, pencurian dan kecelakaan. Salam, Sunilu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.